unboxing lagi teman-teman ini seri pesawat ya seperti yang kemarin ini masih dari merek Sembu ya dan ini ada 122 piece serinya 103129 ya teman-teman Oke langsung kita buka dan rakit saja ya teman-teman selamat menonton selesai juga teman-teman ini ukurannya sama ya sekitar 14 cm dan ini dapat mini figur juga warna buah abu terima kasih sudah menonton video ini teman-teman